Tadi, nih, bolos. Ibu, bolos. Ibu, nih, jenengan ijen. Gunung, saya pun jenengan. Yes, yes. lumayan. Lumaian, tapi dia kan wajib. setiap hari Jum'at meneriki ngaji itu tidak kurang dengan kalau ada sampai yang kata rutin nih gue, dan gila nah, ini Bini, <tuk> tonto, yeah. gitu, mat, gitu. Nah, ini nah, no, nah. gitu. okay. Terus, kata <tuk> <ini, tuk> <tuk> rutin <tuk> Tapi nang, Tapi <tuk> <rokok ini. tuk> Mungkin bersikap ya awak putih. Bersantai nih kapan-kapan Seperti awan yang mati. pertama nih gini laluri sikap awak. sholat maghrib kaya nanti. ten magrib ya Allah ya takdir, waktunya ini, itu itu, saya bola, lumayan lah. <laughs> Tapi nah. dia pun wajib. Hmm. Hmm. Hmm. Nah, untuk semangat kita okay. uji, karo betil, Perang ini kuna katet uji betul. Perang ini musuh. Perang nih kaya katiburaan kee wong. Lek ame Gepung gitu, motion itu tambah kata tambah semua Bahwa ini perhitungan yang ku Lagu Aku <laughs> kata Iku <asal> lingkung <laughs> Ini ku jarang tinggal santri tenanan ya? <hari> Mungkin kita cari jauh <hari>